Slimming Herbal Denatur Produk herbal yang diformulasikan khusus untuk Anda yang membantu mengurangi lemak tubuh sehingga mendapatkan tubuh yang ideal Terbuat dari bahan pilihan berkualitas yang diambil langsung dari kebun herbal milik sendiri Diproses dan diolah menggunakan mesin berteknologi modern serta dikerjakan oleh tenaga ahli yang berkompeten untuk menghasilkan ekstrak bahan alami